Oke, okay, setelah Anda tahu posisi 1 sampai 2 dari 15 film India paling sedih. Sekarang saatnya kita bahas posisi 3 sampai 4. 3, Stanley KaDaba 2011. Nah, buat kamu yang lagi cari film India sedih anak kecil terbaik, kamu bisa tonton film berjudul Stanley KaDaba ini. Film ini mengisahkan tentang seorang bocah bernama Stanley Partho Gupta yang berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Di sekolahnya, setiap murid diwajibkan membawa bekal jika ingin sekolah yang tentunya menjadi masalah besar bagi Steinley yang memiliki perekonomian sulit. Setiap hari dia hanya membawa kotak makan kosong dan berusaha menghindari teman-temannya di jam istirahat dengan pergi ke toilet agar tidak ketahuan. Namun, hal tersebut akhirnya diketahui oleh teman-temannya yang akhirnya masing-masing dari mereka memberi sedikit bekalnya agar Steinley bisa sekolah. 4. Ashikui 2 2013 dibintangi oleh Aditya Roy Kapoor dan Serada Kapoor Ashiqui 2 yang merupakan film bergenre drama musikal ini mengangkat kisah cinta pilu antara Rahul dan Arohi Rahul yang merupakan seorang musisi suatu hari tanpa sengaja melihat sosok Arohi yang sedang menyanyikan lagu miliknya dengan sangat merdu sehingga membuatnya terpesona Rahul pun mengusahakan agar suara Arohi bisa didengar semua orang dengan menjadikannya seorang bintang terkenal lewat bantuannya temannya yang merupakan seorang sutradara. Namun, kesuksesan Arohi justru membuat Rahul terintimidasi dan berubah menjadi lelaki temperamental yang tak bisa lepas dari alkohol. Menyadari kalau dirinya menjadi beban bagi Arohi yang sangat mencintainya, Rahul akhirnya mengakhiri hidupnya yang membuat Arohi terpuruk dan tak ingin lagi menjadi bintang.